Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya HM Musni SEMM Anggota DPR RI Komisi 8 Dari fraksi Partai Gerindra Dapil Sumut Satu Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 Untuk media amunisi online Salam saya dari Spanyol Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hermart Mengucapkan Selamat hari ulang tahun amunisi kali 15. Semoga semua sukses. Salam kompak. Selamat HUT Abdi yang ke-15 tahun dan kami kembalikan ke Pak Edison untuk memimpin doa. Terima kasih kepada pimpinan acara yang telah diberikan kepada kami. Kita ucapkan memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan ucapan Alhamdulillah. Dan kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Sulawat kepadanya. Allahumma shukri, ala, Muhammad, ala Muhammad. Dalam kesempatan ini, Allah telah memberikan izin kepada kami semuanya untuk bertemu dan bermuajahan dalam ruangan kantor kesayangan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberbaik kita semuanya. Amin. Al hadirin wakulin li atun saudara. Wa ila hadratin nabiy mustofa Rasulillah sallallahu ali washabbi sayyidil lail Amin. Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Iya benar ya. Ya. Ini adalah surat Allah Surat Allah Surat Allah Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Tiup lilinnya Tiup lilinnya sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Potong kuenya Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga